Guys, saya sudah ada di Kundasang Guest House di sini. So, mari kita tengok macam mana bilik uh, di sini. Oke, okay, kami, kami sebenarnya tempah dua bilik, satu bilik di sini. Seperti di, di sebelah ni. Dan satu lagi di sebelah hujung di sebelah sini. Kita hampir, tapi extra light, extra, extra bed light situ. Jadi, uh, ini dia punya tangga. Decent, but, okay. so, so, dia ada patio lagi di luar. Mustu uh, ini patio. Itu kami punya sewa kereta dengan adik sewa kereta situ. Dan ujung tuh, mustu kamar. Ujung tuh itu bilik yang paling besar di mana ada dapur, ruang tamu dan dua bilik tidur. Oh, the family itu. So it's very good deal lah, mungkin di kundasang guest house ni. So, on. okay. Uh, the thing is saya di bilik saya dan jam menunjukkan 5.55 Cuaca agak sejuk di sini. Ini keadaan patio di bilik saya. Angin kuat berapa gini? Tengok okay, sini, oh my god, kuat angin. This is my patio. Uh, ada orang bidadari tujuh situ. So the thing is, um, pukul 3 pagi tadi saya dikejutkan dengan satu panggilan, di mana ada um, apa berita uh, kawasan di sebelah Kimanis, uh, bukan tempat saya lah, Ulu uh, Kimanis di Tanjung, eh Tanjung lah pula di sebelah Ulu Papar Dan juga beberapa kawasan yang paling teruk sekali Di Sabah ini, di Kota Belud Mengalami banjir besar uh, Kita tidak risaulah juga Sebab ada beberapa jalan yang runtuh Namun kita berdoa dan harap Moga-moga uh, tidak ada apa-apa yang berlakulah Kita tidak menjangkak Tidak menjangka uh, cuaca Tidak mengizinkan uh, Sebab uh, sebelum ni uh, Cuaca agak baik, cerah namun kita tidak menyangka lah tem-tem bercuti ni uh, cuaca di Kundasang ni pula mendung dengan hujan uh, semalam hujan. Yalah dan uh, pagi ni saya berada di luar untuk menikmati angin yang sejuk dan juga uh, secangkir kopi. Come on, punya kuat angin. Hei, apa bobot awal pagi ini, ha? Sejuk sejuk? Ya, kita sudah sedang di nih Gimana? Gimana? Oh. Oh. Oh. Dia pergi lempar sih ya, tengok tuh Oh, tapi napalah ada juga makanan kita di sini, oke tunggu sih, tunggu dulu ya kamu pernah tengok? yang pas apa tuh kampus keluar daripada gunung. Susu keluar binatang pelik-pelik. Si dia hilang. Itu fotonya tuh. Ya dari gunung. Ada ada penampakan. Penampakan situ. Ya. Yeah. Oh my god. Ada paranormal, guys. Paranormal. Penampakan. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah, Allah. Ya, yeah, tuan-tuan dan tuan-tuan inilah kita di ini. ladang dan apabila kawan ini terus makan dalam cuaca yang sedikit. Ini adalah amat lucu tercinta. Kalau bagaimana itu? Ketika santai angin yang kencang bertiup di kundasan. Oh, Selusa Lihatlah specimen ini Dia sedang makan walaupun angin kencang berkiu Dengan kelajuan 30 km sejam Dengan darjah 15 darjah celcius Masih makan di luar Ya inilah dia Panas panas Aha. Dia sedang membuka kemejanya dan mengaku dia panas Padahal ianya adalah amat sejuk Ini adalah spesimen yang luar biasa panas. Amat luar biasa Ba, ada sesuatu yang berlaku di dalam kepala orang. Oh, Akibat cuaca yang terlampau sejuk, mereka menganggap tempatnya adalah sangat panas. Milik yang satu, ada Oke okay guys, um, disebabkan cuaca buruk. Mungkin ada perubahan sedikit jadwal lawatan hari ini Hmm tak Jadi uh, Tinggulah kalau ada kesempatan kalau tidak pun Tukah sempat dikali sebab cuaca pun hari ini buruh Sana sini banjir selesai so, so, so, so, so, so, sekarang mau kembali balik ke bilik sekarang Semarang berbapak uh, Baru mau bergerak uh, Tinggul nanti Oke okay pemandangan di Kundasang Guest House itu buat itu kemas barang ini mau di gambar oh sudah so, keadaan di Kundasang yes. Pulang ke rumah lagi. Okay, selamat bye semua. Bye, bye, bye bye. Semat Chanel. Ucapan kali terakhir untuk apa? Untuk mengisi tempat ini. Sudah, sudah. Mau pergi Ya, kita akan balik ke dalam semat Chanel. Wow. Okay, selamat lepas. Pergi mana? Ya, para penonton yang hormati sekalian, kita telah sampai kepada hari kedua percutian trip ke Kundasang. Uh, saya berada di uh, homestay uh, Kundasang Guest Inn apabila di sini uh, cuaca pada hari ini uh, 15 darjah uh, Celsius. Seperti yang anda nampak, mendung dan juga berangin. So, uh, kita akan bertolak ke destinasi seterusnya lah. Dan uh, semoga semua di luar sana dalam keadaan ceria selalu dan kita saksikanlah ini gunung Kinabalu di belakang saya ini. kami I don't know. jadi tukuan